Halo teman-teman semua, gue bakal bagi tips nih ke kalian gimana sih caranya jadi barista yang baik kalian pasti bertanya-tanya dong e, gimana sih caranya gue pengen jadi barista gitu kan nah gue kasih tips atau share ke kalian nih e, bagaimana sih jadi barista yang baik itu sebetulnya jadi barista itu gampang cuman ada poin penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian terjun menjadi barista yang baik Sepuluh poin penting ini perlu kalian kuasai ya Nah, gua bakal share ke kalian Tapi sebelum gua share nih uh, Kalian tonton video ini sampai habis ya uh, Pertama yang uh, perlu kalian ketahui Sepuluh poin penting itu Yang pertama ialah Kalian harus menguasai produk yang ada di bar Termasuk alat, bahan baku, dan lain-lainnya Oke? Okay? yang kedua kalian harus bisa atau mempunyai skill untuk meracik minuman kopi maupun non kopi yang ada di coffee shop yang kalian uh, kerja ya terus yang ketiga kalian harus mempunyai rasa atau jiwa rasa memiliki nah rasa memiliki di sini anggapannya uh, semua bahan atau alat yang ada di tempat kerja kalian ini anggapannya adalah milik kalian sendiri. Ya, terus yang keempatnya kalian harus mempunyai atau memiliki attitude yang baik. Itu penting banget. Attitude itu penting di semua job desk ya. Terus kalian harus mempunyai jiwa salesman. Salesman di sini kalian harus punya jiwa atau mempunyai nilai plus untuk menjual produk-produk yang kalian produksi atau yang kalian eh, kalian racik lah kasarnya gitu ya. Terus ada lagi poin pentingnya yang keenam itu kalian harus eh, apa namanya mempunyai jiwa sales alat ah, buat sales. Kalian mempunyai sifat entertain, sorry, sifat entertain di sini kalian harus pede terhadap customer atau Uh, mempunyai jiwa se-entertain ini entertain terhadap customer sendiri ketika customer datang untuk ngobrol kalian lagi produksi itu kalian harus me menservisnya sebaik mungkin ya terus uh, kalian harus uh, biasanya sih dalam di dunia bar itu biasanya sih alat-alat tersebut itu mempunyai memiliki bahasa bahasa Inggris ya karena kopi sendiri itu kan berasal dari Italia dan memang mempunyai atau bisa bahasa Inggris itu dibilang itu nilai plusnya ya terus good grooming good grooming eh good grooming atau good grooming ya good grooming wangi dan bersih rapi itu penting banget nih buat kalian barista-barista lovers ya oke okay. terus uh, handful terhadap show worker dan rajin dan tidak males pastinya itu penting banget buat kalian ya itu mungkin uh, poin penting menjadi barista yang baik itu seperti yang saya sebutkan barusan itu penting banget buat kalian ya perlu dipahami dan perlu di Uh, dipelajari juga, oke. Okay, sampai ketemu di channel selanjutnya. Sukses buat kalian yang mau belajar tentang kopi. Semangat, oke! Okay.